bolanya itu Adik. pasti mau ngambil bola pasti mau ngambil bola Nah mau dikasih siapa bolanya tenang tenang tenang gol gol Insting pemain bolanya udah mulai nampak Abang El suka banget ketika melihat bola ya langsung mengambilnya guys. Tuh lihat Abang saat mau ngambil bola dan dribbling bola. Wah, lincah banget Abang nih sekarang. Tendang terus. Tinggal itu sepatu futsalnya tinggal dipilih. Mana nah, coba? Iya. Yeah iya ya, ya. mau kemana bang itu? mau kemana pergi? mau kemana bang itu? mau kemana pergi?